jadi tarani urip nopo tidak banyak angena jadi urip usak pas. Hari ini saya hidup ya kita lagi buatin kerana rontok gus, kita ini ya seru yang nyeksi ini